Yo kembali lagi ke podcast tercinta yang sangat diuladolakan kepada kaum-kaum waria dan bencong Jadi apakah kita akan membahas tentang orientasi seksual? Tidak Ya tidak mungkin dong Iya karena ini bersangkutan dengan kejadian alam Alam itu sangat berorientasi Iya <laughs> mungkin di, di 2020-2021 ini alam lagi marah Anda nama siapa? Iya. Nama saya Nyoman dari SMK mana? Dari, saya udah kerja dong. Ya oh, udah magang, magang harus magang SMK. SMK. Oh, iya, iya. Oh, SMK saya. Iya. SMK satu Jembrano saya. Oh, oh. <laughs> tahu siapa kepala sekolahnya? Kepala sekolahnya kalau nggak salah namanya Musmulyadi. <laughs> Tapi come back to topic, Bro. Iya, katanya kita akan membahas tentang banjir. Banjir. Karena sekarang musim penghujan ini hujannya sangat lebat, Kak. Iya, bener Iya kan? Kapan? Jadi dulu tuh di Bali ini nah biasanya yang banjir itu kalau musim hujan dan pasar ya hmm. tapi sekarang baru-baru ini saya dengar negara juga kena banjir gitu ya apa yang menyebabkan banjir di negara nah itu kita ulik sekarang iya penyebabnya kita ini ya kita bedah iya dari satu persatu ini apakah bersangkutan dengan tatanan perkotaan di pemerintah bisa jadi dinas-dinas perkotaannya Apakah dia nggak bisa mengelola ini ya jangan-jangan Bupati yang dulu meninggalkan meninggalkan bekas-bekas Nah, -bekas aduh, tapi juga mengbekaskan masalah-masalah Apakah itu jadi perkara, Pak? Ah, apakah itu juga sebuah strategi untuk melemahkan Pak? Pasangan eh. Karena menurutku banjir nih salah satu apa ya? ya Rencana yang yang udah biasa orang Indonesia tapi di Jumrana itu. ini nggak biasa Pak tapi mungkin ada area yang biasanya tuh kena Pak kalau hujan lebat kayak di, di mana di depan Beti -beti. anjungan cerdas oh, itu. Betar -betar. itu pasti ada karena dataran iya. rendah. tapi apakah mungkin daya serap dari uh, tanah kita udah mulai turun atau penembangan hutan yang liar Pak Wah kurang tahu sih Pak. gimana ini moderator ya, iya. Nah, masalahnya tuh gini, kalau di Denpasar kan yang Kenapa banjir. Dia kan, yang ya, jalan? Nah, kalau di Denpasar kan jelas ya, banjirnya yeah. kan karena kota ya, yeah. kota. Tanah-tanahnya kan dari kasih paving block, aspal yeah. segala macam. Nah, di negara ini bukan kotanya yang banjir, Pak. Apanya? Tapi yang banjir tuh yang di desa-desa kayak dekat Pantai Medewi. Ya, nah, iya kan? Padahal serabatang besar kan. Tegal Karabang jangan kan gedung ya? Ruko-nya nggak ada di sana. Yeah. Itu kok bisa banjir, banjir gitu? Banjir ya? Nah, hmm? coba coba dijawab oleh narasumbernya. Wah. Konar oh, sumber saja. Saya, <tuh> lho. Lho. saya moderator. Narasumber kan bapak berdua. Tidak tahu. Kita, kita belum survei. Kita apa yang terjadi konar sumber, Pak. Iya. <tuh tuh> Karena kalau narasumber sumber itu satu. <tuh> iya. Soalnya... Karena kita berdua. <tuh> iya. Pasangan calon. <tuh> Gak masak. Iya. Itu masalahnya kenapa desa yang tertinggal juga ikut terkena imbasnya. Juga. Iya. Ya, tapi ya kayaknya di Balau tuh udah, udah. Ini surut. Kembanjir lagi barusan ini dari pagi, Sa dari kemarin malam malam banjir. Tadi <tuh> iya. sore baru berhenti. Uh, Hujan tadi begitu lebat pak, saking lebatnya, uh, -huh. uh saya tidak sampai melihat jalan. Dak dan gini pak banjir tuh nggak cuma di Bali yang terjadi, yang yang sangat menyedihkan kan juga di, di Jakarta. Masnya pemukiman yang seperti itu udah kemiskinan merajal. Uh -huh. ditambah Banyak dengan dan... banjir, ditambah uh. dengan covid. Kayak film kalau tahu di Netflix itu namanya Derin. The Derin. The iya. Yeah. Mandarin itu menceritakan tentang virus yang dibawakan oleh hujan Pak masa ada iya persis skemanya itu kayak COVID-19 oh. tapi ketika kita kena hujan huh? itu langsung sesak pernapasan akut oh, Makanya orang-orang tidak diizinkan keluar karena hujan hujan ya? Nah makanya di sana ada pandemi, coba tontonnya ya di netflix itu terin iya yang yang apa saya judulnya? tonton ini hujan hujan ikan hiu pernah lihat? enggak pak, saya hujan uang pun enggak pernah pak, <laughs> lagi hujan ikan hiu cok di mana? serius ada, ada ada jadi kayak kayak perperangan antara manusia dengan ikan hiu jadi ikan okay. hiunya tuh lewat langit gitu terus. oke oh, oh. Indonesia gitu terbang. tapi kayak mas tapi itu tidak ada pesan moral. Sih. itu okay. film apa coba? <laughs> <laughs> film ikan hiu hujan. Gak, gak enggak aku mau nanya dulu, uh, menurut anda untuk bisa namanya menanggulangi banjir yang saat ini ada yang di Bali itu bagaimana menurut anda biar bisa masyarakat yang ada yang terkena banjir pun bisa bergotong royong untuk tidak lagi di tahun eh, tahun akan datang apa enggak bulan akan datang pas misalnya ada banjir bandang kayak itu bisa mencegah kayak gitu oh kita kita memposisikan diri sebagai bupati kayaknya iya kalau nggak bupati ya gubernur Pak. ya ah. kita mencoba karena, merancang program bener karena oh. karena suatu kestabilan ekonomi suatu negara harus wow. kita yang naik iya oh, benar sekali benar sekali Iya yang pertama kalau saya kita eh, eh. bahwa apa mendapat kesempatan untuk menjadi bupati kita ah, iya, akan membentuk sebuah program-program itu kita akan mengimpor mesin yang bisa merubah air banjir menjadi, menjadi... air ketuban Nah. <laughs> mantau Ay, kali. Bayangkan. <laughs> air minum lah, air minum <laughs> Oh, dia jauh ulang kayak itu ya, Pak ya. <laughs> uh, <air laughs> <minum. Blok>. Jadi <laughs> jadi banjir yang awalnya jadi bencana berubah jadi menjadi hikmah, hidayah hikmah. dan manfaat ya, manfaat ya, manfaat juga manfaat. bagi kita hmm, Gitu. Yang... <laughs> Tapi kita juga punya program, Pak. Apa? Program apa kalo itu? Kita jadi bupati, Pak ya. ya? Kita buat terop sejumran, Wow! Biar enggak ya, kena hujan. Ya, bener benar, benar benar Jadi ntar kalau hujan anter di laut ya di mana gitu gini. Dan oh. Iya, oh. ya, ya benar-benar kayak di Arab Saudi kan ya, kayak ada di pernikahan namanya. Iya, kan? iya, iya, iya. Di situ terop. Ya, uh, Arab Saudi. Nah, kita so yang ini oh. jontong dari. <laughs> <laughs> oh Anda sudah pernah merasakan <laughs> itu <laughs> ya di kan efektif, efektif dari program. banjir kan kasihan dia kan? nah, ya, benar-benar apalagi kan pandemi saat ini pandemi juga flu, ya, nanti kan? flu takutnya dia kan kena hujan flu baru datang ke rumah sakit kena covid ah benar gitu, kan, ya? iya mm -hmm. ya gitu iya jadi bupati juga iya bener terop itu ya, ya. tapi agak-agak nyerong gitu pak oh iya bener Langsung jadi ke laut, ya? satu, satu jembrananya nyerong <laughs> terus larinya ketabanan <laughs> jadi yang banyak tabanan iya gitu kalau iya. kita bupati ya gitu ya gitu kalau gubernur woy, kita harus langtap. kita harus menang untuk kayak iya. kompetisi antar Kak ke, Kecamatan, eh pak? Antar desa per RW, <laughs> <Pak>. <laughs> Siapa tahu kan? Diterlaksana ya, ya, kita yang info jem, info yang anda ketahui saat ini kan anda membahas tentang banjir di Bali. Info yang saat yang lagi filafilannya itu yang lagi angkat-angkatnya banjir di mana paling besar menurut anda? Di Jakarta sih, pak. Iya. Dan banjir-banjir para cewek yang melihat Jeffrey Nikon <laughs> <laughs>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 Oh, okay. tapi di Bali banjir di mana sih? <laughs> ya, <laughs> banjirnya tuh di mana ya? <laughs> tapi ya, pokoknya banjir ya. ya. Tapi sih, yang banjir paling sangat benar-benar apa namanya, benar-benar banjir uh, gaya, benar-benar banjir, dan benar-benar reaktif itu di daerah Bali. Itu Jembrana loh. Pak, masa ya, Pak? Iya, di mana banjir? Di pengambangan itu pak, oh, kan terus? pernah kan melihat sebelum oh, iya, ya sebelum apa Januari kayaknya dia ya, ya. sebelum kita pencoblosan hmm. itu yang kita pakai sampah, iya, sampah itu iya. itu yang kan di pernah. depan rumah tuh ya mm -hmm. Hmm, iya. pernah kan itu aku lihat-lihat sih bukannya gimana-gimana itu perairan apa betulnya sungai hmm. itu diperkecil dengan apa nama perumahan-perumahan di sana makanya oh. itu yang terjadi Oh pak itu yang penyebabnya aja, nah, ya penyebabnya, tapi seharusnya ya. gini pak. Jangan-jangan, daerah banjir itu memang tempat untuk sungai. Emang sungai dia? Oh iya, gitu kan iya, yang, kan. yang mereka yang egois untuk membangun rumah. Berarti. Bener, lama-kelamaan membangun rumah, banyak cucu, banyak saudara tuh kan ketutup tuh. Tutup. Si, siapa tahu zaman dulu tuh purba mungkin itu sungai kan iya sungai dulu aliran sungai di sana uh, uh, uh. tapi Bisa katanya jam, uh, uh. sampai sekarang belum surut ya belum belum surut belum. Yeah. Kemiskinan. <laughs> kemiskinannya ya kemiskinan kemiskinannya pak ya jadi gitu sih kita Enggak <laughs> <laughs> begitu serius ya <laughs> kemiskinan <laughs> sangat merajalela sih <laughs> Okay. jadi pesan untuk bupati mohon ke podcast ini iya okay. benar. seandainya dia ke podcast ini alangkah indahnya kami menghormati beliau Iya yeah. dengan sepenuh hati dengan dijamu oleh air jahe dan, wow. dan kita akan mengobrol-ngobrol kayak kayak membahas program yang mereka iya oh programnya tapi pas ini ya pas ini apa pas ini? Uh, waktu ini saya lihat info di Unifrider ya. Wow <laughs> Unif Rider itu memberi bantuan dengan Bupati yang baru terpilih Oh kamedewi itu kan dapat gini ambiar medewi kan oh terus gara-gara meninggalnya ambiar itu siapa namanya siapa ambiar cok jadi siapa dikempot enggak tuh ambiar tuh maksudnya jalannya oh gerus air oh tahu kan itu kan laut iya jadi jadi yang di sana ini kak relawan dari yonif yonif ke sana memberi bantuan sama bupati yang terpilih tapi itu salut sih saya sebagai apakah itu enggak boleh kita gitu sebagai ini TNT saya lo cinta DNT. Oh saya cinta cinta Ini hutan udah mulai habis Cok Ya serapan ya Iya bos karena Serapan udah mulai dikikis karena ya itu Terbang hutan Karena hutan atau pohon yang A -a. Hanya dia yang bisa menyerap air hujan gitu Gak iya. ada lagi Kita tidak bisa langsung menyerap memakai Tapi gimana ya bos iya. Pokoknya hutan pasti sudah gundul Dari mana sumbernya dari otak saya <laughs> enggak bener-bener kalau ya kan ya pokoknya bener -bener. nanti cari artikel hutan gunur di Jemberana di Bali khususnya bener -bener. kan iya emang benar sih karena hutan itu hak hutan cuma dia yang bisa menyerap menyerap air hujan Airnya dia nggak bisa, bisa menyerap bener -bener. tenaga kerja <laughs> <Gak> <laughs> pokoknya bener -bener. ibarat hutan itu pori-pori lah iya <laughs> pori-pori pori-pori dalam tubuh ya, kan? bisa menyerap membuka dan menutup ya. Ya. Gitu. lebih lebih cocok ke pepek. Bisa membuka dan menutup pada saat Gak yang bisa, oh, bisa Teteh titit itu gak bisa cu. Apa teteh apa titit Pepe, Pepe. Pepe. Me -me. Membuka dan menutup Me -me. Me -me. Dengan waktu yang tepat Me -me. Dan menentukan oleh lawan <gak> Iya oh berarti kalau dia banjir kebuka Kebuka Itu seperti tanggul oh. Oh. Ketika banjir tanggulnya jebol Jebol Jebol pertama Flood ball <gak> Tapi per bisa Hahaha <gak> <laughs> gitu, <laughs> ini kita membahas banjir apa PSK goblok. Uh, banjir tuh ibarat seperti itu. Ba. Ya oh, itu analogi. Ya. Filosofi lah. Oh. Okay. Uh, Tapi kalau kita ngomongin masalah seperti itu kita harus punya solusi pak. Nah, iya. itu dah solusi untuk hutan gundul di... lah. Solusi hmm. untuk hutan gundul apa dong bos? Gak ada. Karena Makan karena ya? hutan gundul biasanya ditebangi sama uh, investor. investor yang dia pengen membuka lahan di situ dibuat perusahaan apa gitu kan pabrik apa. Oke. Okay. Ya berarti lawan kita sekarang adalah investor, investor. bukan pejabat pak. Kok pejabat? Kan tanda tangannya dari pejabat. Oh iya benar sekali. Ya kita enggak boleh menyalahkan siapa kembali kepada diri kita masing-masing sih Pak. Iya kita pinter-pinter menin memanage lingkungan kita. Benar-benar. Gitu. Karena bener. biasanya enggak cuma Aspek itu yang dipermasalkan di banjir Ada juga aspek kelalaian tentang masyarakat iya, Untuk iya. melestarikan atau mengurusi lingkungan seperti selokan Benar. Selokan yang gak pernah dicuci Eh pernah dicuci Gak pernah cuci, <tuk> gak dibersihkan dikelof, ya. Itu juga aspek banjir bakal dateng kan Bisa jadi. itu Benar Oke. Tapi gak tahu juga ya Kayak banjir itu masyarakat mungkin mudah resah gitu kan Membuat banjir ini dibuat hiburan cuk. Iya dibuat Kayak selancar oh, di, gitu kan jika, Iya kan. Iya, iya ya, benar-benar Jakarta emang. Bahkan bule-bule yang datang ke Bali tuh heran kan, lihat banjir, terutama di Bali kan ya, hmm. bule tuh sampai ada sediner-diner yang bawa gini tuh, Apa? yang bawa makanan. Oh ya. Oh. Itu pakai hiburan pluting, sama pluting. Iya. Antara menyinggung atau gimana kan? Iya, biasanya tuh sarkas itu namanya. Iya, itu dah. Pokoknya ya gimana bos? Banjir, apalagi dan pasar banjir, Padet. Iya, padat. Iya Wow. Cukup kasihan soalnya kan biasanya yang terkendala malah jam kerja mereka gitu. Iya semua terkendala ya ruko-ruko yang tinggi sih oke Pak oke, ya. yang, kecil ini. yang kecil yang kecil yang kecil Ditergang, diterjang banjir wow enggak kelihatan Pak padahal udah buka gitu kan tapi yang enak ketika banjir adalah uh, ini Pak penyapu jalan enggak Kayaknya... nyapu bener-bener <laughs> tadi aja saya kerja kan ah? saya berangkat gitu kan enggak ah? ada yang nyapu di kantor bupati Pak. Oh, gitu. hujan segede Segede kontol, enggak bener, bener. Aku yeah, kan? baru pertama kali mau keluar kan mau kerja Itu di gang sebelah ini emang bener-bener banjir banjir. Banjir, kan? iya. ya, banjir banjir banjir banjir banjir iya iya banjir banjir banjir di banjir banjir banjir banjir banjir banjir banjir banjir banjir banjir banjir banjir banjir banjir banjir banjir ya banyak sih gitu hiburan-hiburan gitu iya dan yang paling yang paling apa ya yang paling terasa adalah orang-orang kecil bener-bener iya yang yang naik mobil kan mungkin Anda lebih nyaman Anda menghujud orang kerdil Nggak, maksud, maksudnya di, di di jalan ya kita memposisikan diri ketika di jalan-jalan yang paling terkena adalah oh. orang yang pakai motor Oh karena itu ada ibarat orang kecil Iya karena ketika ada orang bawa mobil terus dia kenceng yang keceripat kecipretan saya cok Ya benar sih. sih. Co, pernah. bisa pelan-pelan nggak -pelan, kalian? Ini banjir loh. <laughs> saya tahu anda terburu-buru, anak anda mau lahiran. Eh. Oke. Okay. Tapi itu saya keciprat. yang kasihan anda Terus anda balas. Saya kejar dia. Terus saya ciprat dia. <laughs> <supaya> <laughs> saya cerut di mukanya. <laughs> Oke okay, siap. Menurut kalian, pak. Saya ]Man. sih nggak dia gituin pak. Nggak pernah dicipretin anda. Nggak saya dicipretin gitu ya. bagaimana ketika Anda dicepretin gimana? Saya balik. Ya, Saya kejar tak, tak, tak Kenapa? Pejati lah gitu. <laughs> Omna <nama siwa. laughs> Oke. Gimana? Menurut kalian berdua bagaimana? Eh, menurut kalian berdua tanggapannya untuk banjir eh banjir yang ada di Bali ini untuk pemerintah tolong disampaikan aja untuk pundak-pundak ya. pemerintah. Uh, pemerintah. Ya. Kenapa sih kita harus menyalahkan pemerintah? Iya, ya karena dia yang karena kita cinta pemerintah. Nah, iya. itulah, biar bisa uh, terpacu untuk Apa? membantu yang para korban-korban banjir. Okay. Karena karena semua itu tergantung dengan ekonomi. <tuh> Oke okay, itu pendapat anda. Iya. Oke. Okay. Tapi kalau sudah memberikan itu tetap banjir dong. Ya karena ini sum sumbu yang paling sumbu itu adalah ekonomi oh ketika ekonomi udah-udah benar, udah, Pak oke okay. pendidikan moral bener jadi bener perilaku ya. kehidupan sosial bagus dia bagus. suka bersih-bersih Iya, -bersih. oh, ya, ya. ya, bersih. itu bersih. kita langsung ke sumbu utama per, permasalahan banjir yaitu ekonomi ekonomi, ekonomi. Saya, saya setuju sih itu. tapi yang lebih konkret itu Pak ya Ay. menurut saya kalau di Indonesia kenapa seperti itu ya logat <laughs> saya kenapa seperti ini <laughs> menurut saya ya kalau di Indonesia ini merubah perekonomian itu sulit bos. Bayangkan kita merdeka itu udah tujuh puluh atau tujuh tahun kan. Iya, iya. Belum bisa, belum Korea 30 tahun aja udah bisa. Iya. Baik. Nah caranya menurut saya jika kami terpilih berdua ya. Iya. Saya khususnya ya hmm. untuk itu ya, Saya akan membuat tanggul yang besar sekali pak. Tanggul. Tanggul tahu tanggul. Iya. Jadi anda tanggul ini bendungan ini menanggul. Apa tuh? ini apa pinggul, mau oh, pinggul. <laughs> Anda membuat ini, <laughs> iya. Bendungan. Kayak di Jepang, gini. Di Jepang kan sudah padat. Hmm. Di gimanain caranya? Ekonomi kan udah mapan di sana bos. Yang nggak bisa kalau emang daya serap di dunia ini masih kurang, hmm. ya Jepang membuat tanggul kayak di tower, hmm. twin tower kan buat dia sungai, oh, kayak sungai, -sungai nah, bendungan, ah, bendungan yeah, yeah. dong, jangan tanggul. Kayak buat danau uh -uh. di dalam, tak dalamnya ya kira-kira. 50 meter loh itu sedalam neraka ya pernah ke neraka ceritanya ini <laughs> dalam pagi Namiya biro <laughs> <laughs> ya pokoknya tak min baru tak tutup di atasnya perumahan Oh berarti airnya di bawah bisa hilang berarti? atau menyerap. Nah anda pernah nonton sungai di bawah kota enggak kayak zaman dulu film-film Inggris ada setrongan bawah Oh ya, ya nah, gitu prinsipnya. Oh ya, itu kan udah pernah diaplikasikan di Jakarta, Pak. Nah, gitu prinsipnya. Ya, itu dialirkan langsung ke langsung laut. Langsung ke laut. Iya. Hmm. Maksudnya? Gorong-gorong. Ah. Oh, itu. Ya, ya, Tapi ya. dengan kedalaman berapa biar oh, ya, ya. bisa kita masuk, gitu kan? Hmm. Bisa kita service gitu. Hmm. Tapi dijaga airnya biar gimana? Mungkin kita tampung, mungkin dijadiak dijadikan air apa, apa namanya? air ketuban kan tadi. <laughs> <laughs> ya gitu ya. Oh iya. Bagus sih Pak. Karena perekonomian sulit Pak berkembang. Ya itu mungkin kalau aku Abobati sekarang nonton bisa dicontoh. Yeah. Bisa di copy paste itu program mungkin benar. bisa diaplikasikan <laughs> di tahun <laughs> berikutnya. Karena ini masih gampang loh kita. Yeah. Gini prinsipnya. Di mana lahan kosong pasti gampang kita membangun. Iya yeah, benar sekali. Jakarta gimana caranya buat anu gini? Demo. Yeah. begini nih mumpung masih sepi jemranan eh, bos. Ya gitu loh ya Karena buat bener -bener aja dah buat aja gorong-gorong gitu, iya besar, kan? iya soalnya oh. semakin berkembangnya zaman pasti penduduk semakin ramai iya menjadi ya. gorong-gorong bisa hmm, sampai hmm. ke laut Medewi kan? nah bener-bener akhirnya kan lama naik lagi selancar lebih tinggi kan suh oh, salto <laughs> dia yang lancar balmon tuh saltony linker <laughs> <Balmond. laughs> salto <lho>, <laughs> <laughs> ya balmon ya salto loh balmon tapi ke samping ya, ya, ya, itu skill berapa pak ya skill 50 <laughs> Jadi, itu ya, ya. itu adalah saran-saran kita untuk pemerintah yang mungkin udah punya program sebelumnya. Tapi ya, kita ya. mau nambah, ya, mungkin uh, ide dari kita tuh bisa dicet, ya, ya. bisa diaplikasi. Tapi kalau pemerintah bilang ke kita, uangnya mana, bos? Oh, tenang, oh tenang, bang, masih buka. <laughs> ada, ada sistem pembayaran utang. Iya, jadi maksudku. tidak harus dibayar sekarang. Benar sekali. Tolong, ya, kan gampang ya utang sekarang yang lunasin Bupati selanjutnya. Bisa jadi kita harus ke bank yang biru-biru mungkin kan? Oh. Siapa tahu di sini nanti dia. Oh iya, oh, iya benar. Bank biru hijau-hijau oh, boleh. Ufn tuh ya. Iya. Ah, yang berai gitu ya? Oh, iya. Apalagi, apalagi, program utangnya itu pembayarannya bunganya 0,0% pak. Oh, iya Pak Bayangkan. sekali. Bagus sekali bila anda tidak menyangkutang, terbebani anda. Oke itu ajalah Akan Itu iya. kita uh, mencoba membuka wawasan, wawasan kepada pemerintah. Kita membedah masalah uh. banjir tadi dan kita mencoba untuk memberi solusi. Ya walaupun kita tidak siapa-siapa pak ya. Kita bukan siapa-siapa. Setidaknya siapa. kita bisa berbicara jujur. Oke, ya oke. benar. Kita mewakili siapa? Satu, satu kata untuk pemerintah sebelum closing satu dua tiga satu kata ya satu kata pemerintah mantap ayo anda pemerintah <tie> Oke okay, siap sekarang closing ayo Oke okay, terima kasih yang udah nonton jangan lupa untuk subscribe channel ini karena dengan subscribe Anda sudah mensupport kita thank you terima kasih sampai jumpa di episode selanjutnya dan buat close the door <tie>